yang cocok berpasangan dengan Aquarius. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang keempat yaitu zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Aquarius. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak. Di sini kita akan mengambil untuk zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi yang didapatkan oleh zodiak yang keempat, yaitu zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Aquarius. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak di sini satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya yang pertama zodiak yang cocok berpasangan dengan Aquarius adalah nine of one ataupun sembilan tongkat secara umum nine of one itu diartikan melakukan dengan usaha sendiri dan belajar dari orang lain di dalam kategori ini zodiak yang pertama adalah seseorang yang dia bekerja dan seseorang yang mampu bekerja tanpa bantuan orang lain dan mampu membuat ide atas masukan dari orang lain. di sini zodiak yang pertama juga mampu meniru orang lain untuk melakukan suatu usaha ataupun untuk melakukan pekerjaan di dalam kehidupan sehari-hari. jadi di sini untuk zodiak yang pertama dia tidak terlalu tergantung kepada Aquarius sehingga di sini seorang Aquarius merasa cocok dengan zodiak yang pertama dikarenakan seorang Aquarius adalah tipenya Seseorang yang tidak mau ribet, seseorang yang tidak mau melihat orang bergantung kepada dirinya meskipun itu seorang pasangan, seorang Aquarius ingin memiliki pasangan yang memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri. Dan untuk kartu support energinya yang dapatkan oleh zodiak yang pertama adalah Queen of Cups secara umum Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini zodiak yang pertama yang cocok berpasangan dengan Aquarius ia mampu memiliki usaha sendiri ia mampu memiliki ide sendiri dan mampu mencontoh orang lain untuk mendapatkan suatu usaha serta mendapatkan pekerjaan tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan usaha itu didukung penuh oleh seorang Aquarius sendiri yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangannya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah the hero pen. Secara umum the hero pen itu diartikan ada di setiada tak aturan tokoh agama ataupun seseorang yang mampu menaati aturan tersendiri. Jadi di sini tujuh ide yang pertama. Ia mampu melakukan ataupun mencari usaha sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Namun di satu sisi ia mampu melihat contoh dari orang lain untuk membuka usaha. Dan itu didukung penuh oleh seorang Aquarius sendiri yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan zodiak yang pertama. Dan di Hero Pen disini menandakan zodiak yang pertama merupakan seseorang yang tak aturan ataupun disiplin dalam suatu bekerja. Sehingga membuat seorang Aquarius semakin nyaman bila berada di dekatnya. Dan untuk zodiak yang pertama itu adalah seseorang yang bersodiak Libra yaitu di angka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Selanjutnya kita ke zodiak yang kedua yang cocok berpasangan dengan Aquarius adalah Seven of One ataupun tujuh Tongkat. Secara umum Seven of One itu diartikan berusaha menghadapi dengan ide sendiri ataupun dengan usaha plus dengan tenaga sendiri. Jadi di sini untuk zodiak yang kedua Seseorang yang tidak ingin bergantung kepada orang lain, dan seseorang yang melakukan usaha ataupun menyelesaikan masalah yang ia perbuat dengan idenya sendiri dan usahanya sendiri. Dan di sini ia tidak mau melibatkan seseorang ataupun pasangannya untuk menyelesaikan sebuah masalahnya. Jadi di sini adalah salah satu ketertarikan seorang Aquarius kepada zodiak yang kedua. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh zodiak yang kedua adalah Kenaik Opswar Cara mempenaikkan obsort itu diartikan seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi, untuk jodoh yang kedua, dia berusaha untuk menyelesaikan masalah ataupun berusaha tanpa mengharapkan bantuan orang lain untuk menghadapi sebuah kehidupan, terutama dia berusaha untuk tidak memberatkan seorang pasangan. Dan di sini, ia didukung penuh oleh seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah. Orang di sekitarnya ataupun sahabat karibnya, dan disinilah ketertarikan seorang Aquarius melihat zodiak yang kedua. Dan jika di dihirupin, kita gabungkan dengan zodiak yang kedua itu menandakan seorang zodiak kedua merupakan seseorang yang mandiri, mampu berusaha sendiri tanpa melibatkan ataupun mengharapkan bantuan orang lain, dan ia akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya di dalam suatu kehidupan tersendiri. Dan didukung penuh oleh seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan di menandakan untuk zodiak yang kedua. Zodiak yang kedua seseorang yang taat aturan ataupun disiplin di dalam suatu bekerja sehingga ia mampu untuk menyelesaikan masalah yang ia timbulkan sendiri ataupun masalah kehidupan sehari-hari bersama seorang pasangan. Dan untuk zodiak yang kedua yang cocok berpasangan dengan seorang Aquarius adalah zodiak Leo yang diangkat kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus selanjutnya kita ke zodiak yang ketiga yaitu zodiak yang cocok berpasangan dengan Aquarius adalah Ten of Pentacle, ataupun sepuluh koin. Secara umum, ten open tackle itu adalah seseorang yang melakukan ketekunan ataupun kedisiplinan dalam suatu bekerja, sehingga menunjang keuangannya akan lebih bagus lagi. Dan dalam kategori ini, zodiak ketiga merupakan orang yang berkecukupan di dalam segi materi. Itu ia lakukan dengan dukungan pasangan ataupun meminta, support dari seorang pasangannya, yaitu seorang Aquarius, untuk menunjang keuangannya yang lebih bagus lagi. Jadi, untuk zodiak yang ketiga di sini, seseorang yang memiliki... Keuangan yang berkecukupan dengan meminta bantuan kepada seorang pasangan untuk menunjang keuangan yang lebih bagus lagi untuk masa depan mereka, dan disinilah ketertarikan seorang Aquarius kepada zodiak yang ketiga. Dikarenakan seorang zodiak yang ketiga berusaha untuk bekerja bersama seorang pasangan dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depannya bersama pasangan, dan untuk support energinya adalah King of Pentacle secara bumping of pentakel itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, yang sudah dewasa ataupun yang lebih tua dari zodiak yang ketiga. Jadi zodiak yang ketiga merupakan seseorang yang dia bekerja untuk mencari penghidupan ataupun mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dengan dukungan seorang Aquarius dan meminta bantuan ataupun ide dari seorang Aquarius untuk menunjang keuangan mereka lebih bagus lagi. Dan di sini mereka mendapatkan dukungan ataupun support energi dari seseorang. Yang lebih tua dari mereka tidak lain dan tidak bukan adalah seorang orang tua Aquarius, maupun seorang orang tua dari zodiak yang ketiga. Dan the hero band disini menandakan masukan yang diberikan oleh seorang orang tua Aquarius, ataupun orang tua pasangan kepada seorang Aquarius dan zodiak yang ketiga. Mereka akan menaati dan menekuni, serta melaksanakan apa yang diperintahkan yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di masa depannya. Dan untuk zodiak yang ketiga itu adalah seseorang yang berzodiak Scorpio yang diangka kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat yaitu zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Aquarius adalah Two of Pentacles ataupun dua koin. Secara umum Two of pentacles itu diartikan keuangan yang dalam proses kestabilan ataupun Seseorang yang berusaha menstabilkan keuangan, pengeluaran, dan pendapatan dalam kategori ini merupakan seseorang yang fokus kepada keuangan dan mengkontrol pengeluaran serta pendapatannya Jadi untuk judiak yang keempat, judiak yang cocok berpasangan dengan seorang Aquarius adalah seseorang yang mampu mengkontrol dan melihat kembali pengeluaran serta pendapatannya Dan di sini seorang judiak yang keempat juga ingin melakukan satu langkah tanpa diketahui oleh seorang pasangan ataupun seorang Aquarius untuk menunjang kembali keuangannya lebih bagus lagi dan mendapatkan keuangan yang berkecukupan di masa depannya dan di sini ia lakukan untuk membahagiakan seorang Aquarius tanpa Aquarius ketahui secara sendiri dan di sini Merupakan suatu ketertarikan dari seorang Aquarius kepada seorang pasangan yang sering memberikan kejutan ataupun memberikan suatu langkah yang sangat tepat untuk kehidupan mereka di dalam kategori keuangan dan untuk support energi yang dapatkan oleh zodiak yang keempat adalah page of pentacle. Secara umum, page of pentacle itu diartikan seseorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, jadi untuk zodiak yang keempat. Ia melakukan suatu proses kestabilan, ataupun mengkontrol kembali keuangan, pengeluaran pendapatan tidak lain dan tidak bukan adalah demi seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari seorang Aquarius bersama zodiak yang keempat. Dan jika dihirup, kita gabungkan kepada zodiak yang keempat di sini, menandakan seorang zodiak yang keempat adalah seseorang yang taat aturan ataupun disiplin dalam suatu bekerja untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi ataupun untuk menunjang keuangan yang lebih bagus lagi bersama seorang pasangan yang didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak seorang Aquarius dan zodiak yang keempat dan untuk zodiak yang keempat itu adalah seseorang yang berzodiak Pisces yang diangka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret dan di sini bisa kita review kembali empat zodiak yang cocok berpasangan dengan Aquarius, yang adalah zodiak yang pertama yaitu seorang Libra dan selanjutnya seorang Leo, kemudian zodiak yang ketiga itu adalah seorang Scorpio, dan yang terakhir adalah zodiak yang keempat, yang cocok berpasangan dengan seorang Aquarius adalah zodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan 4 zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Aquarius. Semoga bermanfaat.